terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi menarik yang terbaru nih pasabat yang seputar idola kesayangan kita. Keunggahan dan kabar pertama di sini ada info kembali ya dari Pak Otis Sahijari di akun Instagram pribadinya. Mengingatkan kembali, menginfokan kembali untuk semua pecinta dari Leslar dengan OTT lover. Nah, ya, mari bersama-sama kita wajib untuk menyaksikan cinta abadi Leslar. Tetaplah setia bersamaku. Tentunya, setiap hari Minggu akan tayangnya persahabatnya jam 3 sore hanya di ANTV. Masya Allah, luar biasa! Ini adalah karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment yang akan ditayangkan selalu di Antv setiap hari Minggu persahabatia ya, doakan yang terbaik mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kejutan-kejutan manja bahagia dari idola kesayangan kita ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Pakutis persahabatia ya, cinta abadi Lestari tetaplah setia bersamaku Minggu 19 September 2021 jam 15 waktu Indonesia Barat Masya Allah, persahabat ya kita lihat di sini banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif dari para fans. yakni dari akun Instagram Ali Triple Satu siap katanya tuh persahabat ya dan ada komentar lain diberikan dari akun Moms esa siap pak katanya tuh masya Allah banget ya dukungan dan tentunya support dari fans sejati Lestari ini sangat luar biasa. Semoga selalu kompak dan solid, selalu mendukung, mendoakan yang terbaik nih, Pak sahabat, ya. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun susuanti 351 Selalu ada dimanapun Leslar tampil Wow, luar biasa banget ya Tentunya pecinta dari Leslar sejati ini Selalu tampil untuk melihat kejutan-kejutan Yang akan selalu diberikan oleh idola kita Dedek Lesti dan kakak Bilar dan untuk berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada sebuah karangan bunga nih yang dikirimkan ke rumahnya Kak Bilar ya Ini adalah ucapan selamat untuk satu bulan pernikahan dede dan kakak nih Ada sebuah kiriman bunga ini dikirim oleh Lesla Lovers Indonesia ya Pernikahan Rizky Bilar dan Lestiani And Heavy 14 Series Lesla Lovers Masya Allah ya luar biasa mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid Selalu mendukung idola kita dan mudah-mudahan rumah tangga Dede Elasti dan kakak Rizki Bilar Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu memfitnah persahabat ya Tetap menjadi garda terdepan untuk melindungi idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga ada info penting dari kakak Bilar Di akun Instagram pribadinya juga Kakak Bilar 2 jam yang lalu mengunggah Sebuah postingan cuplikan ya <laughs> Cuplikan BTS dari CAL nih Masya Allah Langsung dikenyut kata kakak Bilar ya <laughs> Langsung diseruduk oleh Dede di Kejuara nih, luar biasa Dedek selalu memberikan kejutan Tiba-tiba persahabat ya Cium pipi kakak Bilar dengan manja Perhatikan nih kalimat gasen yang dituliskan Oleh kakak Bilar Jangan lupa nanti program dari Leslar Entertainment Cinta Abadi Leslar Ya jam 3 sore ini di antv ofisial Oke Wah katanya tuh ya <laughs> Dan ada komentar lain persahabat dari Bang Putra Disitu mengatakan Lintar boleh tahan katanya tuh Masya Allah banget ya pasti yang gak tahan melihat kekiutan keromantisan dari Dede dan kakak Bilar dan kita lihat juga para sahabat kakak Bilar pun menuliskan sebuah kalimat kembali di postingannya Pipi gua habis dah dikenyot katanya Tuhan pun <laughs> Padahal kan kakak Bilar sendiri yang mengajari dedek lesti ya Luar biasa banget mudah-mudahan bahagia pokoknya untuk rumah tangga dedek dan kakak Bilar dan untuk berikutnya juga Para sahabat dan kabar terbaru dari Bang Aril Yakun Instagram pribadinya Ini mengunggah sebuah postingan di IGS-nya ya. Masya Allah semangat Hari ini kakak Pilar Di lokasi syuting tetap support Doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu diberikan Kelancaran, amin Kita makin gak sabar Menantikan kejutan-kejutan yang akan selalu diberikan oleh Dedek Lesti dan Kakak Rizky Berikutnya, perhatikan juga persahabat di sini. Ada info penting untuk kita semua, persahabat ya. Wajib memvoting untuk idola kesayangan kita mudah-mudahan bisa membawa penghargaan di acara Indonesian TV Awards. Persahabat ya, kita lihat di sini ada sebuah unggahan kembali. Dari Indonesian TV Award 2021 persahabat ya masih ada waktu sampai hari Rabu tanggal 22 September untuk dukung idola kita nih. Caranya Lesler kendari ngasih tahu nih persahabat ya tuh you Min mimin Lesler masih sedikit jangan putus asa katanya tuh persahabat ya di sini caranya vote kita 2021 i3 persahabat ya wajib kita dukung support terus untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu memberikan kabar baik Dan mudah-mudahan juga kita selalu menjadi fans sejati untuk Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar Serta masih menunggu cidukan vitamin manco dan kabar bahagia selanjutnya tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya